Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di kesempatan kali ini mungkin saya ingin sharing salah satu aktivitas saya kali ini saya ingin mengganti baterai dari obeng listrik ini ya ini sudah ada gejala soak jadi di bisa tapi nanti waktu dipakai itu baterainya cepat sekali habis gitu nah ini mungkin sudah saya pakai selama dua tahun ya jadi saya beli tahun 2019 Nah, jadi hingga saat ini mungkin sudah dua tahun lah jadi memang mungkin sudah saatnya ganti baterainya nah ini mereknya black decker kc4815 tipe b101 dengan tegangan kerja 4,8 volt jadi ini tipenya yang bukan baterainya plug and play ya. jadi ini baterainya ditanam di dalam jadi memang kalau sudah sewak harus kita bongkar dan kita ganti yang baru Oke, langsung aja kita bongkar. Kita lihat dalamnya. Oke, ini tipe baterai refill biasa ya, yang kanan kirinya flat. jadi tegangan per baterainya ada 1,2 volt ini ada 4 baterai dan kapasitasnya 600 mAh tipe AA oke mungkin harus kita cari dulu ya di toko oke baterai RAVELnya ini sudah dapat nah ini ukurannya sama dengan yang mau diganti yaitu A2 dengan tegangan 1,2 volt hanya saja yang baru ini tipenya NiMH ya nah, sedangkan kan yang lama NiCd nah NiMH ini lebih bagus dari NiCd karena NiCd ini punya kelemahannya yang terkenal tuh dia punya efek memori ya jadi kalau mau dicas harus nunggu habis dan kalau sedang dicas itu harus nunggu penuh baru boleh dicabut chargernya kalau enggak nanti sisa kapasitasnya yang tadi itu, kalau masih ada sisanya itu dianggap sebagai batas kapasitas. Sehingga nanti kapasitasnya jadi lebih kecil dari kapasitas aslinya. Nah, sedangkan NIMH ini, dia punya efek memori hanya efeknya sementara ya. Karena memang bahannya masih nikel, sama dengan yang NICD. Jadi sama-sama punya efek memori, hanya saja yang NIMH itu efeknya sementara. Nanti kalau pola chargingnya sudah Teratur kembali dia akan balik lagi ke semula Nah seperti itu Nah mungkin Langsung kita rakit ya Jadi cara merakitnya karena Satu baterai ini kan 1,2 volt ya Sedangkan tegangan kerja dari Screwdrivernya kan 4,8 volt Sehingga cara nyambungnya sebenarnya serial ya Di seri Nah di seri seperti ini Hanya nanti cara packingnya mungkin Menjadi seperti ini ya jadi disambung sini dengan plat Oh iya mungkin kalau beli baterai ini dan ingin nyolder sendiri Jangan lupa beli platnya juga ya Ini plat nikel Lebarnya disesuaikan ya Jadi kalau ini lebarnya mungkin 5 mili Bisa dipakai 4 mili atau 5 mili ya Untuk ukuran baterai A2 Ini yang saya pakai adalah 5 mili Karena nggak mungkin ngelepas yang ini ya Ini kan ini sudah dilas ya Ini kan spot welding ya Jadi di last titik nih jadi ini susah dilepas kalau dilepas pasti patah jadi harus beli yang baru Oke kita mulai solder ya Oke mungkin baterainya kita cepet seperti ini ya, biar mudah mensoldernya tapi terlebih dahulu mungkin ini permukaannya harus dibersihkan ya. Ini mungkin ada oksidanya yang nanti membuat timah solder nggak nempel. Jadi harus dibersihkan dulu. Setelah itu kita olesi flux solder ya. oke mungkin sebelum platnya kita pasang ini timahnya kita uh, solder dulu ke sini ya nanti tinggal nempelin nah oke timahnya sudah kita oles di sini kita potong platnya oke di plat ini juga kita olesi timah dulu ya Jadi kita bersihkan dulu Oke sama kita kasih fluk solder Kemudian kita kasih timah juga nah ini kan di, di kedua sisi jadi di di baterai dan di platnya ini sudah ada timahnya sebenarnya ini tinggal panasin aja ya nanti tempel tinggal panasin jadi sambil kita kasih flux solder lagi yang ada bagian timahnya kita tempelkan yang ini juga Nah, ini kita tinggal panasin ya. Oke, ini sudah. Walaupun nggak rapi ya, nggak serapi. Kalau di spot welder ini cukup lumayan, jadi sudah nempel. Nah, sudah nempel, sekarang yang sebaliknya. Begitu juga, kita bersihkan dulu. Kita beri flux solder. Kita beri timah dulu, jadi kontak antara solder dan baterai jangan terlalu lama ya, karena kalau terlalu lama nanti panas dan bisa merusak selnya. Nah, ini nah, kan konfigurasinya serial ya, jadi ini sudah connect ya, nah, kesini. Berarti yang dihubungkan ini dengan ini ya Jangan gini lagi ya Ini kan sudah Sudah gini Ini jadi Berarti Yang ini Oke berarti kita hubungkan yang ini Kita kasih vlog lagi Kita tempel tinggal dipanasin ya, kan timahnya sudah ada. Oke sudah. Nah jadi kan konfigurasi seperti ini ya, berarti ujung positifnya ada di sini ya. Ini positif, Panjang yang bung sini, sini, sini, sini sini sini ini negatifnya ujungnya ini Jadi ini positif ini negatif dan langsung saja kita pasang di sininya yang positif ini ya ini ada tandanya positif berarti kita pasang di sini Oke okay, sudah disolder semuanya tinggal di packing lagi pasang lagi Oke, kita tinggal coba cas ya oke teman-teman mungkin proses ganti baterainya itu aja ya jadi eh, pada dasarnya eh, semua jenis perangkat yang pakai baterai itu selama baterainya adalah baterai refill itu bisa diganti ya metodenya sama jadi tinggal dibongkar terus dilihat Tipe baterainya apa, dan nanti tinggal beli yang uh, tipenya sama atau ukurannya sama. Yang yang wajib sama adalah ukuran dan tegangannya. Kalau jenisnya misalnya NICD diganti NIM, nggak apa-apa. Terus tadinya 600 uh, mAh diganti 1500 mAh nggak apa-apa. Tapi yang jelas ukuran uh, fisiknya yang tadi A2 itu itu harus sama A2. Karena memang spesial muatnya cuma segitu ya. Dan tegangannya harus sama Itu wajib Oke okay, itu aja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh